di video kali ini uh, aku pengen prank pacar lagi nih tapi kali ini kali ini pranknya tuh beda gitu nah ceritanya tuh kayak gini jadi uh, prank kali ini tuh ya uh, aku bakalan ngomong ke dia kalau hubungan aku sama dia sama sininya gitu ada keluarga yang nggak setuju hmm, aku bakalan uh, cari itu <coughs> cari alasan bilang ke dia uh, antara hubungan aku sama dia Mama aku yang di Padang gak setuju gitu Hubungan aku sama dia nah, Alasannya kenapa? Kan nanti dia nanya gitu tuh Nah aku bakalan bilang Alasannya itu karena dia gak, bukan orang Minang Atau orang Padang gitu Nah jadi e, karena dia orang Bandung e, Takutnya nanti kalau nikah Misalnya kami nikah Terus e, apa, terlalu jauh gitu Jadi susah buat pulang Nah aku bakalan ngapain begitu sama dia dan sekarang seperti biasa dia udah aku suruh beli makan di depan gue tadinya pengen beli minum pengen beli es teh nah, tuh udah sekarang gua udah nyuruh dia beli nah sekarang kita bakalan dia pulang dulu oke seperti biasa kalau kalian suka channel aku jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke temen-temen semuanya oke okay? dan terima kasih banyak bagi yang udah support yang udah subscribe yang udah komentar juga, makasih udah dukung aku uh, mudah-mudahan aku tambah semangat dalam membuat konten, buat menghibur karena ini sifatnya cuma menghibur doang, oke okay? nah, jadi sekarang kita bakalan tunggu dia pulang dulu nah, uh, setelah pulang kita bakalan makan-makan sambil cerita nah, sambil cerita gua bakalan ngomong sama dia masalahnya, oke okay. makasih ya yeah. Itu dia manji, sih, nggak dijawab. Iya, apa mau nggak bahasanya enak? Itu Mana rasanya? Itu gak usah minta. mau enggak bahasanya, kata nah. aku juga. Beres, kan? Ya? Enggak panas nih. Ya? Enggak, jangan datang eh aku tuh dimasakin mie goreng Tuh, pake to goreng rendang Terima kasih, Ayang Iya yeah. Ini cip dulu Pembaksu bawa jauh, jauh, jauh Tapi ngelak Abang ngomong. Apa? Tapi Ayang jangan marah. Apalagi? Ya, jangan marah gitu maksudnya. Belum apa-apa udah marah? Ya, lagi yang bikin marah mulu gitu ya Dia ya, makanya pengomong. Apa? Tapi jangan marah. Ya, sambil makan aja gak apa-apa. Ya Pan. Tapi jangan marah ya. Hmm. Sebelumnya, hmm? Abang minta maaf. Ya. Yeah. Minta maaf gitu sama Ayang. Ya. Kan yang marah jangan nangis. Udah tenang hati itu. Jangan marah. Jangan hati, nih, jangan marah <laughs> jangan ya nangis. apaan nih dari tadi jangan marah, jangan marah ngomong kagak lu. Jangan... <laughs> ya, enggak Bang serius kali ini, Bang serius. Pas tadi kita cetan tuh kan Abang tuh lama tuh batasnya tuh. Hmm. Nah, Abang lagi nelfon sama Ade di Padang. Terus ngomong sama Mama juga. Nah, sama mama bilang kalau Mama tuh nggak setuju, itu sama hubungan kita. Ya terus. Mama serius, Mama ngomong itu terus Abang tanya kan alasannya kenapa? Hmm? Kenapa mah gitu kan? Kejauhan. Ya, terus pertama kejauhan. Hmm. Yang kedua tuh ayam tuh bukan orang Padang gitu. Bukan Just orang Minang. Kalau ini. Mama maunya sama orang Padang lagi. Ya, Mama tuh pengen tuh Abang tuh nikah sama orang Padang lagi. Tadi kan video sore. Terus hmm, Mama bilang Mama nggak setuju kata itu. Kalau kamu nikah sama orang sana, nanti kamu tuh udah udah susah gitu, udah pulang, nggak bakalan pulang lagi. Nah, mama tuh ngomong kayak gitu, sama ayah juga. Kalau kalau ayah malah, gak nggak terlalu nggak terlalu ngecarah, mungkin sama-sama cowok ya kan? Nah, si mama ngomong kayak gitu. Nah, mama tuh nyuruhnya tuh nikah sama orang badan lagi. Terus selama ini kita hubungan udah lama ngapain? Bukan pacaran? Hmm? ya kenapa juga mama juga ngomongin baru sekarang nggak dari kemarin kemarin ya udah anggap aja kita nggak pacaran hmm? ya udah anggap aja kita nggak pacaran maksud maksudnya ya kalau memang gak setuju buat apa dia dilanjutin ya, aduh sebenarnya apa tuh gak pengen gitu ngomong kayak gini sama yang takutnya yang tuh marah gak apa -apa. atau gimana gitu Enggak apa, -apa. ya udah nanti bulan depan apa kapan minggu depan gak usah ditulisin kayak ayah mau pulang aja ya sebelumnya bang minta maaf sama ayah kok soal hati abang sayang gitu nanti kan coba deh abang ngomong lagi ke mama gitu, bujuk mama biar setuju sama hubungan kita. Ya kalau setahu setahu aku kan, kan yang mau nikah anaknya bukan mama. Iya tahu. Yang mau nikah kan abang bukan mama. Nah mama tuh ngomong tuh gini. Apa? terlalu jauh gitu Bandung-Bandung semua Bandung sama Padang itu jauh loh ya ongkos mahal Mama tuh Mama tuh takut abang tuh nggak pulang-pulang lagi gitu kalau nikah-nikah semua orang sini terus, terus ke, <tuh> Mama sebenarnya juga udah nyuruh pulang sebenarnya yang tetap di Bandung atau pulang ke sana ke, ke Banten? Makan pulang aja. Nah? Pulang aja. Dan jujur, apa? <coughs> abang minta maaf sebenar, sebenarnya. Abang minta maaf. Benar-benar minta maaf. Luangade itu. Kamu kan belum jodoh. Iya, terus mama juga udah ngomong gitu takut gitu, takut hubungan yang gak direstui orang tua itu takut gitu. sini atau ya? sini aku mau ngomong dulu mau apa lagi bukan nangis lagi jangan ya, nanti semuanya ya. udah jelas ya jangan nangis satu ini ya. ya kalau mau abang kalau abang mau bohong gitu mau sampai kapan abang mau bohong iya Jangan bisa tulis Gak Cantik lagi toh, Kalau nangis tuh ya. Nangis Mungkin kita Belum jodoh Atau ada jodoh yang lebih baik Buar ayam gitu. Yang lebih baik dari abang itu juga abang aku juga gak mau yang kayak gini sebenarnya, cuman mau gimana lagi? Hmm. ya maka juga tuh, eh, kok ada gitu-gitu win? -gitu, juga nafsu ya kan udah janji tadi gak bakal marah ya kalau kayak gini bang siapa yang gak marah siapa yang gak sakit hati ya kan daripada kabang bohong terus gimana? Bisa ngomong dari awal-awal <tuh> Ya kan mama juga baru ngomong sekarang Bukan dari awal-awal juga Bang mencangkap ya Iya yeah. Bang benar-benar minta aroma. Ya? Bisa nangis lagi Gak boleh nangis dulu ya Oke eh. Life, Dari sekarang kita enggak pacaran, Kak. Maksudnya, iya, kan, Mama gak setuju. Iya, uh -huh. tapi kita enggak pacaran, kan? Dari abang gak usah nggak mau gak malah Mau cerita sama siapa aja? Udah gak ada urusan lagi sama Abang. Tau enggak, waktu hubungan sama Abang Ini agak peracetan sama orang lain ya, Ini agak selingkuh sama seringkuh Abang kan juga agak peracetan sama cewek lain Bahkan di Facebook aja nih yang bilang Hulu peluk-peluk Kalau sampai gini Ya udah, ada. Ya udah, ada. mohon maaf ya, ya. yang depan ya pulang aja ya. Pulang. kok pulang udah gajinya kerja yang mau pulang langsung Gak mau lagi disini Dan gak mau ngerepotin abang lagi apa-apa ya, udah baik sama dirinya Dan dia kan bukan siapa abang lagi Jadi spesial. Mantap Ya maksudnya gini Kalau kita udah putus Bukan, bukan berarti kita tuh gak, gak bisa temenan Kan kita masih bisa temenan masih bisa video call masih bisa TikTok-an lagi masih bisa konten YouTube sebagai teman kan bisa kan tadi udah janji nggak bakal marah ya tadi dia mau pulang nggak mau di sini ya. nggak mau pulang mau berusaha mau main abang yang enggak mau bikin naik, mau lagi yang namanya main tiktok. Bahkan belanya aja mau ganti. Gak mau nge-tes minta maaf ya. kena prank lagi. Ngegesaan. Nah, <laughs> Aku sedih <senyum>. loh. <laughs> Bercanda ya. Tadi itu mama emang ngepol tapi enggak bilang-bilang gitu. Malah nyuruh nyuruh kapan ke Padang gitu. Oh ya Allah Udah rosa ini mati <laughs> Ya, yeah, kena prank lagi dia hmm. Tuh Nangis beneran sumpah Ini dikucel-kucel Dimakan-makan Sini tuh yang, eh kasihan ya. itu eh ya, Abang yang kasih ya nggak kasihan, lagi makan gak diputusin Eh <laughs> hmm. ya, kan nupreng ayang <laughs> Maaf ya, udah, udah sering kali gue nupreng dia Dan dia bener-benernya bener, bener, tahu geng kalau dia tuh bakalan, bakalan preng lagi gitu Soalnya aku acting, Boy, jelas lah ya <laughs> gak bakal ada ketahuan gitu setelah ya dulu dong aku kena prank gitu ngomong <tuk> oke geng uh, gue udah berhasil lagi bikin dia gak anak hati gak makan gak mood ngapa-ngapain Oke. Okay, eh uh, terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah support uh, aku selalu, yang udah subscribe juga, yang udah like, komen, dan yang, yang udah nge-share juga terima kasih banyak. Dan uh, <laughs> next uh, aku bakal nge-prank dia lagi tapi yang lebih yang lebih wow lagi. Oke, okay. see you, bye.